ini ada yang sakit guys oh ini si ibu ini masih perlu obat-obatan ya guys ya. kita harus cari ini kalian bayangin gak ini sampai tidurnya di makam bro ini makam cuy <tuh>. ya Allah Gusti Ini belum nyampe, obat-obatannya ya, ya. belum nyampe dari oh, okay, Sibu ya, ya. Berarti Masih, itu? si Bu Ayu. Oh, mau banget! Oh, mau banget! Oh, mau banget! Oh, mau banget! Eh, di tengah kota, kayak nubuan ya, ada yang mana juga ya? Mana? Curo di depan, depan nanti, ada toko emas. Yang toko emas yang kemarin sempat ramai, ya, rusak guys, hancur semuanya, dengan pegawai pegawainya. Ini kita lagi ngebagi box untuk di tiga titik ya semoga kita nyampe ke sana dan nggak bisa pakai mobil udah disurvei itu nggak bisa jalannya sungguh licin dan gue pakai motor sama saudara-saudara gua semoga mereka bisa fit juga kondisinya karena memang tempat sasarannya agak jauh bro nanti kita cek bareng-bareng ya Terima kasih ya yang udah selalu support di channel gua dan semoga gua lancar ini untuk ya walaupun nggak banyak ya tapi Oke gue harap sih bisa cukup membantu nanti juga gue pasti balik lagi kalau memang ada ricu yuk, diamlong sama seli siap seli, awas jatoh ya, ya, <tuh> wah itu anak kecil itu harus diamankan. Maruduan Kamil, barusan lewat guys Sembalap cuy Aduh Udah mulai lancar guys Kita udah ketemu belokannya, Ini daerah pesantren Al-Mu'in Ini kita mau coba langsung masuk aja Kamu keperluan, anak obat-obatan saya tahu, saya tahu, saya mau tahu, iya jika nu yang ayam masalah di Sada, payun mah, ya, mah. Hmm. <tuk> <lalu. tuk> kayaknya mau dimasukin semua ke aja yang de kagok ancin masih ke sapali-sapali nah, ya mah nah muruh dulu ini mah <laughs> ya lu bentar ini mah emang bangunannya belum rapi, tapi udah kena gempa, jadi aja rusak bro rusak cuy aduh dimana ini kurang banyak gua bawa ransum eh emang sih ya, di kampung mah kadang-kadang rumah tuh asal aja yang penting tertutupi sesuai kemampuannya ya yang bisa diselamatin cuma segini Pakai genteng tuh ada bagusnya ada enggaknya Ini pas pada saat kondisi gini pada jatuh jatuhan. sing sarihat ya amin sawatu sawansulna sawansul ayo gasin pai enjing ayo di donat tapi merko oh siap doakan saya rezekinya banyak jadi bisa bagi-bagi terus tadi menang kamera di nana nak muncul ini nakot di na youtube simoni channel buru buka subrek subrek subscribe subrek iya subrek Aya na YouTube pokoknya tengah tanggalin kayaknya. Emang bu jantar ada anak -anak ya. Kadaryu, lah. Eh ya. a few moments later. Ya enggak apa-apa, entar aja sambil lagi. Harusnya, Cuman ya, udah itu. tahu nah, mah enak. Jangan dilihat terus sok-sok sedih gitu ya. Pengen pengen dikasih gitu. Yang penting udah tahu lokasi sini, berarti di sini ada belokan servis Dari sini lurus, belok kanan, ada yang ke sini ada ke kanan, yang ke kanan. Gak apa-apa yuk, survei dulu yuk, yuk. Jadi enak. Kan ini kejauhan aja kalau gak apa-apa. Nah, nah, nah, ya, soalnya kalau udah tahu mah gampang, nah, teh. Ya, ya, ya, ya. Ini kan yang jadi masalah kita juga nggak tahu titiknya sebelah mana aja. Nah, ini. Jadi nggak bisa nyedot puting. Jadi harus pakai ndot. Pakai susunya dikusin dong. Nggak oh, bisa pakai ndot. Ndot nggak mau Dia masuk?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 sakit yang gancar. tapi dapur mah aman lah ya bisa ya masak masak, <tid> masak nih wayang mah ya, gitunya. dia dikirim demi. iya. iya. Oh. saya nah, nah, tidurnya di atas kuburan. menang nomor tuh. Bulasan justru kekarung di barokahan bisa di, di baturan. Air air tuh air air air air air air air bisa airnya kotor panariku mineral wa pan minimalah cagir lah iya pembuangan. Mana iya, rek bagi oh sanes ya awas surat bon. Coba masuk Ya Iya Ini guys Kondisinya memang gak bisa dijangkau oleh kendaraan Dan kita harus mau ambilin gotong jadi poter otomatis Nanti kita kesini nyurpe lagi Ibu punten yang gak wakil Ini terang tempat nak Sekarang ini kayak jadi ya Kami terus macetnya Kepokat, mobil mobilna ya, dua mobil enggak barang. Sah, hadiah, mana saya? Heh, ma... Ke masjid. Ke Aya ke ay, kene ay, bersyukurlah guys. Lu aman-aman aja, Om. Wanita-wanita emak wanita, <tuh>. Ini emak emak lagi banyaknya ya. Aduh, pusing ini. Kalau kayak gini, ya, Duh, emang udah kondisinya juga udah terlalu lama, ya, rumah-rumahnya ini. Mah, aduh, oh, punten, parunten, iya. Oh. iya, iya update terang titiknya jeng air naten menunjukkan pegat macet pak jadi hapunten barang naten di jalan gitu oh. upah iya, mitos liang langmah gitu konteknya sopada sengkin dipayu tiasa bagi sudutnya ya, nah, nah, leres dibantus kamu pulih kanya kadyen pagi ternyata yes. aduh, begel pegari ini selesai ah. uh, masih banyak banget yang belum pembantu tapi Ya alhamdulillah makasih kalian akhirnya gua bisa jalur bantuan dan gua bisa langsung tahu titik-titik tempat yang memang benar-benar nunggu eh, apa ransum yang memang diberikan mereka setiap hari untuk saat ini ya. Eh, cuma ada pelajaran banyak yang gua lihat dan gua ambil ya. Kadang-kadang orang tuh mau ngebantu tuh kadang-kadang nggak -kadang pernah mencari informasi terlebih dahulu langsung datang ke titik-titik tempat ya tempat yang memang udah terpublish ya dan itu udah pasti pemerintah pun ada di sana yang disayangkan yang titik-titik tempat yang eh, dekat malahan tidak tidak sampai terperhatikan padahal tempat yang tadi saya datangi itu ada di tempat eh, jalan yang memang tidak sulit dijangkau gitu. cuman tidak terdata aja dan komunikasinya di sana itu mungkin kurang kurang baik ya tapi ya sudah ya Terima kasih banyak buat kalian yang selalu support di channel ini. Ya, gua juga juga diberi terus oleh nah, cerita ya yang bikin buat tetap semangat dan tadi juga masa kita kalah sama Pak Gubernur ya tadi lewat pakai motor Sah! sendiri tanpa ada pengawalan-pengawalan lah. Yang penting dia langsung datang ke titik lokasi luar biasa itu luar biasa itu Pak Bro Oke, okay, gue pamit dulu. Nanti kita lanjutin lagi untuk uh, ke tempat lokasi. Kalau memang masih ada bahan yang bisa gue salurkan. Nah, udah nyampe di rumah, kita istirahat dulu. Makan, makan seperti biasa. Saka, makan apa? Waluh. Uh. Wah, uh. <gak> enak. Apa coba yang dia makan tuh? Waluh, dia senang banget. <gak> Kp, terus maju di mana? <laughs> Ini makanan favorit gua di sini, si Teteh tuh punya spesialis, kakaknya istri gua tuh jago bikin sambal, bro. Uh, sambalnya the best, pedas. Approximately 10 hours later. Aduh masih bergerak guys, masih harus kita habiskan ini. Gue nyangkanya tadi mie itu bakal banyak ya, ternyata banyak itu di posko-posko yang memang dititip, tapi tidak didistribusikan langsung bro kalau distribusikan langsung itu habis harusnya. mereka membutuhkan apapun yang kita keluarkan gitu bro jadi ya sudah ini gue harus langsung cepet-cepet bagi-bagiin juga karena banyak titik-titik yang memang terkena dampak dan belum sampai dapat bantuan sampai hari ini ya bro ada beberapa yang udah dapat tapi hanya ala kadarnya dan gak maksimal terutama obat-obatan guys jadi kalau memang mau bantu kalian mau main ke Cianjur Kalian yang paling penting adalah perlengkapan bayi kayak minyak kelon, kemudian obat-obatan untuk orang tua uh, pampers <laughs> minyak kayu putih uh, uh, hal seperti itulah oke okay guys kita coba beresin dulu lah ini kita rapi-rapi dulu ini nih pisah ini air air butuh banyak om sebenarnya om aduh